teman Explore, happy mood morning. pagi ini kita masih di Labuan Bajo. pagi ini kita masih di tempat tinggal kita hari ini ya Ming Ya. ya. Hari Oke. ini kita nggak tahu mau kemana. Kira-kira kemana pak deh? Ya? Ke gua. Siapa? Gua rangkok. Katanya gua rangkok ya. Yang pasti katanya sih percaya nggak percaya gua itu jarang dieksplor orang karena gua itu kita bisa mandi di sana dan airnya air laut katanya tapi perjalanannya kira-kira dari sini ke sana menghabiskan waktu kira-kira berapa lama satu kemarin jam satu jam satu ya bolak balik dua jam dua jam bola balik tapi kita ngeksplor di sana untuk beberapa jam karena kita nggak mungkin ngeksplor hanya satu tempat itu aja kita harus jalan nyari explore tempat-tempat yang ada lagi satu apa namanya kemarin aku lupa uh, ada sih tempatnya semua perjalanannya nggak tahu kita lihat dari situasi cuaca juga kalau cuacanya mendukung kita berangkat kalau cuacanya kita nggak bisa predisi kita kan nggak bisa tahu predisi cuaca itu seperti apa kalau cuacanya mendukung mungkin kita bisa juga kayak terjun dan lain-lain oh. itu ya yeah. dan juga bisa juga kayak kemarin kita udah bilang kita pengen ke pulau apa namanya Pirate Island itu pulau pembajak tapi kalau perjalanan kita tanya-tanya katanya itu perjalanannya dari pelabuhan ke sana kita naik kapal kecil tuh sekitar 1 sampai satu setengah jam uh. kalau tidak Ombak apa namanya arusnya nggak gini ya, nggak kencang. Tapi kalau seharusnya melandai bisa kita jalan. Kita gas ke sana, yang pasti ikutin terus perjalanan uh, perjalanan eksplor kita hari ini, di perjalanan ngeling kita di Labuan Bajo, uh, tepatnya di Manggarai Barat kita ya. Aduh aku nggak tahu arah nih. <laughs> mana barat. Mana yang tibur. mending ya. kita tidak menemukan jalan pulang. <laughs> menemukan jalan pulang maksudnya? <laughs> Oke lah, Sobat Explorer. Untuk ke, biar tetap kita bisa ngeling kemana-mana aja, jangan lupa tetap subscribe program ini, acara ini. Subscribe, like, komen, and share, kasih tahu kita input-input kita. Kasihlah bocoran-bocoran mana ya biar bunyi tuh. Ting ting ting. Subscribe itu gratis loh, nggak bayar loh. Biar. Teng teng. Wah, biar gitu loh, oke? Okay? Ikutin terus. Yuk, ngantar ya. Ini udah-udah udah sarapan belum? Udah loh. Hari ini udah kita sarapan, sarapan. sarapan apa? Nanti, Asgorp. nanti oh? kita diundang ke ini Made in Italy oh. Nanti, Italy makan malamnya kadang wow. Oh gitu, kita sana masakan, masakan Italy? Masakan yeah. Italia makan pizza kita Yuk, okay. jalan yuk yeah. habis ini kita jalan siap-siap Kita gas, oke? Okay? Yuk, bang! Let's go. hari ini udah sampai di kampung rangko dari sini kita rencananya akan nyebrang ke gua apa Pak Min? gua rangko gua rangko di sana tuh guanya yang kita bilang tadi ada apa ya kayak model jadi guanya tuh masuk air laut dan kita bisa mandi sana yang pasti kita ngespor gila hari ini keren jadi sahabat ngespor ikutin perjalanan kita terus bagaimana sih perjalanan kita ya pasti gila gas 那是人 nampis, ya om um, ya, uh, Asik, airnya masih benar-benar viral alami pada uh, ya. Oh iya loh, yang pasti tetap. di sana, kalau bisa tetap, tetap terjaga alamiahnya, kadar airnya juga sangat tinggi garamnya memang benar-benar. Jadi kita, tanah apa saja gitu udah ngambang. Itulah ciri khasnya air laut ya, beda dengan air tawar biasa. Tapi sahabatnya nge-explore ada sedikit yang membuat kita agak gimana ya. Lihat Aum pemandangan di. kita di belakangnya Aduh, mak. Sini, sini, sini. Lihat. Ya, itu lihat tuh, itu, itu lihat. Aduh, kasihan loh. Botol-botol minum, botol-botol apa namanya, minum isi ulang ini, apa isi ulang ini, ini pasti loh. Kita berkali-kali udah menjelaskan bahwa itu tidak bisa terurai sama alam. 400 tahun loh, baru bisa terurai satu botol itu. itu. Empat abad loh, gimana caranya? kalau kayak gini terus, gimana? Tolonglah, sahabat-sahabat keluar oh, siapapun berada di sister di sana kalau kita pergi kemana pun, tolong jaga kebersihan itulah bagaimanapun juga itu sampai kita bilang apa ya? kebersihan itu adalah sebagian dari iman kita kan ya, bagian dari iman kita Bagian sebagian, jadi kalau kita dari diri kita sadar kedepannya kita akan berpikir generasi kitanya itu, kalau kita menjaga alam dengan baik untuk ke, apa kekuturan-kuturan kita nanti kan mempunyai satu warisan yang sangat luar biasa itulah sahabatnya -sahabat. Ngeslora ikutin kita terus perjalanan kita ingat, berkali-kali kita ingatkan ke sahabatnya di luar sana jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar kita bisa tetap nge-explore perusahaan ini negeri tercinta oke? Okay? yuk, gas! Ya, sahabat explore siang ini kita habis dari Goa apa tadi tadi? apa? kangung oh, ke Guarangkoo Guarangkoo Guarangkoo, menuju.. kapal ini sih oh, medin tali. tali nanti kita sana kita nggak tau mau ngapain apa yang kita explore yang pasti ikutin terus eh, terus terus terus terus ikutin terus perjalanan kita, ketulan kita, di baju ini bisa ngeliat sekeliling kita katanya sih bocoran ya, nih kita sedikit bocoran di bulan ini tuh padat di sini iya karena bulan Desember, musimnya lapil jadinya, banyak yang udah ke pulau-pulau ya ke pulau-pulau tapi, pusatnya kita di sini Leng, yang leng. jelas kalau cuma sehari dua hari sepertinya tidak cukup be untuk, untuk mengulas semua yang kurang ada di sini ya minimal minimal jelek- jeleknya kalau kita mengam apa namanya biar enak di huntinglor itu kira-kira berapa lama kira-kira ya, ya dua minggu lah dua minggu dua minggu Oh ini, ini kapal depan kita nih Ya Ya udah biarin aja kapalnya nggak kemana-mana kok ya, tunggu ya. kita baru mengingkankan jalan-jalan karena kapalnya loh kapal kayu ya? nama juga finishing oh gitu? itu kayu? Oh. iya <laughs> kalau finishing berarti selesai deh oh gitu nah, seperti kata tadi, Pandi. kita di kapal finishing, finishing. <laughs> kapal yang belum di finishing, <laughs> jadinya finishing dia ada rumputnya yang pasti di belakangnya, Rato, itu kapal ini kita menggunakan solar generation yang dimana uh, menggunakan kayaknya kita mengarah pulau ini kayaknya ya nanti pulau nya, Sabat Esplor, lihat sendiri keren nih pulau nya atau mungkin tengah laut, ngapain kita nanti tuh ada yang, oh pokoknya keren, pengalaman kita beda <testikasih> <tikasih> hei, tidur tidur kenapa? agak pacar kita boleh, <tikasih> boleh <tikasih> uh, lokal oh uh, selain nih nih punyanya Walrus, ditutup aja nih <tikasih> Walrus punya nih? Walrus itu walrus yang di bawah. Yang pasti saat ngeksplor kalau cuma ngabisin 2 3 hari aja percuma di sini. Wah, enggak bisa. Kurang, kurang, kurang puas lah istilahnya. Kurang puas. Karena Harus lebih kan. kayaknya. Iya. Walaupun pada segitu di pantan sini. Ya anggaplah kita pulang. Tapi lah. <laughs> Beneran nih kita terus di sini nih? Ya, <laughs> nih, nih. Ya, enggak sih. <laughs> enggak, yuk. Eh, tapi keren loh. Ini seperti kapal kita pribadi nih, Pakde. Oh, aku, aku lupa pakai samlock. Gak perlu, sand nggak perlu, San perlu diblok ya? <laughs> Oke pake sambung, sambung. Sambung. Kita nggak tahu kemana, yang penting kita ikutin aja terus. Eh kita ke bawah yuk, eksplornya yuk, pake. yuk, yuk. nih, keuangannya Captain kapal kita. ¡Vamos! Por... sama luka. mantap Bang Komeng apakah ada tanda-tanda tarikan dikit? Saya, gitu? saya sudah biasa, saya ini nelayan, no saya cuma diam-diam diam, -diam. diam, -diam. Oh. Tidak. rasa ada tarikan-tarikan gitu? enggak enggak Pak De, kosong Pak kosong tiga kosong mantap ini ikan dari omok tiga 3 kosong Pak Pak Dewasa berusaha gimana nih Pak Dewa ini mesin kosong nih usah kan stay stay bro stay bro Penangin di atas, belum makan, dan sekarang udah ke hujanan, guys. Sekarang besok, coce lebih <tuk yang sama> dingin, waktu ikan terbang mading, saya, Ke hotel, saya <tuk> luar biasa. Pegangin saya dong, saya... Aku... Kel. So, oh, tindak. Kok saya terbang? Kemana nih? Yo guys, kita sekarang dijemput sama boot kecil, yang bisa biasa disebut dengan small boot, semua untuk men menuju ke harbor. Badai sembunyi di toilet. Eh, oh, di toilet. Rumtor lu, rumtor. Sudah datang. Uh, Bootnya sudah datang. Eh, itu boot kita bukan? Bukan. Sok tahu tau saya. Lambat, lambat. Yo guys, mobil kita sudah berada di stop guys. Eh, udah macet, terlalu keberatan karena kebanyakan penumpang kayaknya guys. Kemungkinan ini penyebabnya. Usahlah kita guys, usahlah kita cepat-cepat guys. Kita belum makan. padahal kita belum makan. Kita belum makan. Banyalah. Sekarang ada apa yang ketakutan? Oke okay. sudah dekat guys Sudah dekat guys ada ada Masak sebelah kan Uh aku bunyi klik Ah Pak cucut Sampai oh, men Oke okay. Waduh Hati-hati pak Ming Ayo bisa yuk Yuk bisa yuk Yuk bisa yuk Weee Weee Weee Maikah bisa guys Ayo, Bang Komeng. Aman. Wah, ndai, Mamah. Aman. Waduh. Sekarang Om Mokta. eh melang. Eh, Wih, cowok siapa ini? jadi ini hujan teres tadi, badai sekarang <laughs> kita pake A, aku pake jerseyan sekarang kita mau balik ke mobil hmm. kita udah sampai Bali nih guys gitu ya ceritanya ya kemarin kalian ngomong guys guys Dong. sahabat sahabatnya sport waktu sampai Bali dan kali ini aku sama Sena nyampe duluan karena kita duduknya di depan mereka di belakang dudukannya duduknya mereka di belakang jadi kan nggak enak, padahal kita satu pesawat tapi kita nyampe duluan di Bali bukan <guruh> karena duduknya di belakang dia nyampe belakangan, kasihan kan maksudnya kita nggak boleh gitu dong Sen jadi kita harus ini dah perlah, teman-teman enggak. Jangan tinggal-tinggal gitu. Kan kita satu pesawat kan? Semua iya. perbedaannya kita duduknya di depan. Tadi belakang jadi mereka ketinggalan. Apakah mereka masih di baju? Di, mereka masih masih di, di, di, di, di baju ya di sini. Ya. apakah mereka udah sampai di sini. Mana ya? Paling mereka paling belakang deh. Kan? Ya, paling kita belakang. Sampai sebulan kan? Kan. kan? Kamu sih. udah akibatnya, kita satu pesawat, beda duduk jadi kita nyampe dulu nih, jadi mereka belakangan nah, kita melewati telorong waktunya <tuh> saya nggak ada nomornya nomornya hilang karena selanjutnya pesawat, nggak punya nomor nggak jelas nomornya salah itu kan Mbakannya. duduk di sayapnya <tuh> duduk di sayapnya nomor <tuh> <tuh> kalau deh coklat nggak duduk lihat? <tuh <tuh> Jangan lompat kaya